Drama baru Woman in a Fail, merilis potongan gambar di balik layar dari pemotretan poster. Dalam foto-foto yang dipublikasikan, Han Ki Wong dengan sempurna memamerkan penampilan pewaris konglomerat dalam balutan setelan hitam dan biru tua dengan gaya rambut yang tertata rapi. Selain itu, ia memberi poin dengan dasi dan sapu tangan, serta menyimpan detail tampilan konglomerat. Secara khusus, syuting berlanjut hanya dengan pandangan mata tanpa pose berlebihan. Dan penampilan menatap ke suatu tempat dengan mata acuh tak acuh menunjukkan karakter Nam Yujin yang memiliki kesombongan dan hasrat yang dalam. Di lokasi syuting, Han Ki-wong mengatakan bahwa ia mengambil sikap aktif sambil memeriksa poster yang telah disiapkan dengan cermat dan mendengarkan penjelasan sutradara. Selain itu, dikabarkan bahwa mereka tidak melewatkan syuting aktor lain dan memamerkan persahabatan mereka yang kuat dengan memantau bersama. Sementara itu, Woman in a vale menggambarkan kisah seorang wanita yang mencari cinta dan keadilan melalui balas dendam yang putus asa. Setelah kehilangan penglihatannya karena suami dan selingkuhan suaminya. Bagaimana menurut kalian?